9386 penting PT As 13 C Nah, voting itu sampai tanggal 30 November 2018. Jadi 1 box 1 IT. Menampilkna lah. Jaringane lemot. Ah, lama... Kang ojek, tolong anterin aye ke jalan rawa bebok, buka spin dulu, hmm. es. seratus rupiah lima ratus main lagi di Miami back ketunggu <tik> <tik> <tik> Dari satu 1M sampai 30.000. Wow, masih jaringannya lemot yuk langsung yuk kita di Las Vegas alah siapa itu aku kamu okay. sebut kamu okay. Ayo, ah. hmm. update segala Kenapa sih kamu tegang Kau Kenapa kamu paksa jalan rawa Bebek Aku itu capek dengan semua ini cus masuk kelas Vegas. Hidup itu sama aku kelas. masuk kelas Vegas. sama-sama. Sama-sama bintang 113. Aku coba Cek A cuy. Aku pikir snack cuy. cukup cukup ah ah lama mainnya apa masuk Allah sinyal itu sinyal itu alah kalau ini, geser, bagus. Yes, oke. Kira-kira. Cepat caranya. Yes. Turun bisa. ya bisa. Dia sih? Goyang. ih Mantap. Good, Good lah. Mm -hmm. yang Ser. Wow, mengerikan, Sampai mm. bisa <temperbaa> Menang, Bro. Mundi. mundi. wah banget. uroh Semoga Oh diklambik. Loh di sini bisa. aneh ya, masih model kayak ini, Mas. Kamu ini ini Aku Bulan lagi YouTube berarti komen cingire dia Oke, komen ya. Aku nggak cingire. Wong duaran ini. apa ya? Ah, aku nggak pake pengin ya. Oke, balauangnya lagi dulu. Oke, okay. dia disetir. Menang apa kalo gue? Koin enteng lu gini, emm, lah. Uh, ini gue. Mau pengen ngerti gue. saya semwingi se sewingi tok teng. Wow. ini sulit so ini sulit so yeah. sure ser, awas lubang, yes. mantap! Menyebutnya, menyebar, menyebar, menyebar, menyebar, menyebar, menyebar, menyebar, menyebar, menyebar, Aku ngapak Tayang ora? Vision Vision On Fire 18. Uh, Inet Coin. Google dewek Inet Coin. Orang tiba-tiba basamu, nah. Jadi ya. Hmm. Oke. Okay. Arik, aja mulu kecone. Good. Masih guys. Ah, saya ya, mang ngajaknya jalan-jalan mulu ini. Kitanya hampir-hampir menang apa salah ini. Cheers, yes. Mantap. Wuih. Hmm. Iyalah. lah. Berarti lagi nonton ya. ah hmm. nah, bisa diatasi yang seperti ini dua kali berturut-turut bro orang lebu sengaja tekan ceng nak alhamdulillah lebu yang ya, menang maning putlag johan jen jen yang luar hmm. jen oh iya jen, ya? <tuk> ya yeah, Cian, itu Aku mau yeah. siapa gue nyongkar sabuk gue. gue. Cian. Iya gue. Iya sih, jangan Gue gue Tuh apa Maning sih sih hari ini, kecil jaluk mau pompa. Lokasinya tegawai sekenang arep malah, oh Indonesia. Lokasinya nang luar kok, orang or iya orang tak setengah nang Indonesia. Yo, dulu nan. Oh, ngasin mm. Yo, dulu. Mm. Lere, Lere. Lere. Lere, buka ya. pakai Oke, Mau di lah, bisa. Wah wah. Ini video dari ML plus ore saya gembung. Heeh. Ini enggak bisa jalan, Bro. Enggak bisa jalan, stiknya enggak bisa dipegang, enggak bisa dijalanin. Tuh tuh tuh tuh tuh tuh. Uh. Mm. Ayam. Ayam goreng lah Gue nomor apa sih gue lah, Jan. Ya. Ya. Ya. Facebook, Facebook, Facebook. YouTube, komen. YouTube. YouTube. <tuk> Coba aja habisin kalau bisa. Masuk lu. Makasih. Susah tarik iya senggol ah apalagi monggo monggo monggo masuk bongkar deh ngomong ini ngomongnya suara Bu ya soalnya mbakana karena ngomong malah si teh oh, lina aja menunggu banget mau kesel daripada sih? sih ah nggak pungkar ah kacangnya melebu anjing anjing anjing anjing anjing onggire kok. kebongkar ki? <tuk> Kakak Ya. Ah. selamat selamat, selamat. Ya. Yeah. Hai yeah. Silakan. Alah mampus aku. Alah mampus aku. Langsung ajalah. lah <tik> Goblok, goblok orang tinggal di susah. Hah. Hmm. Hmm. Kering bilang nggih. Ketiga Tuh, nyale ngelit. Engko kiye lah ngelit ge, ngelit ge. Ngelit. Huh. Deprimer Anjing nge-lag sih lah, Anjing nge-lag banget sih ya? Saya Venek Oh, ah. Akhirnya, hub hmm. kirim muka lah. lah, hai, oke semuanya hai, udah nonton streaming hai, hai, hai, hai, hai, Pues mira, que acá está. De verdad ya! que pulan, oye, melo